Dengan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 kita semua dari Touring Bubble merasa sangat berbahagia komen Pablo dah hari ini kami uh, curing berkaitan dengan tanggal 17 Agustus Halo. 2021 put Halo. RI ke-76. Kali ini ada ada oh, inilah. Ya, Halo. Halo, saya apa kabar. Ya, ini Alhamdulillah ini ada apa? Cius. Halo. Ada. Halo Mi. Halo, ini istrinya navigator. Dan itu navigator kita. Itu navigator, dan ini ada tampil yang Dan ini navigator kita. Kita sudah di puding, sedang menunggu tim dari rombongan dari Pangkal Pinang. Hmm. Uh, di tanggal bersejarah ini, kita mencoba. Kita kembali ke rumah jalan kita. Uh, Insyaallah. Eh satu jam tengah lagi kita sampai di Pondok di titik kumpul di Desa Rukam gitu. Nah, setelah dari situ mungkin kita akan meneruskan perjalanan menuju ke set tujuan utama kita ini, set Batu Blimbing, Batu Blimbing. Uh, ya berharaplah kondisi Mudah cuaca bagus. Gitu ajalah. Kayaknya habis hujan ya? Iya, habis hujan nih. Baru hujan tadi. Semangat tak lima ya. Sip. Nah. Oke, sambil nunggu dari tim Bakal kita tunggu di desa Kuri, desa huh? Pradi, ternyata mereka nunggunya di Simpang Tiga antara mau ke Mentok dan mau ke desa lagi Ternyata mereka di sini. Tadi kita nunggunya di ujung situ. Ternyata mereka di asam di sini. Okay, mereka ada kumpul semua. Ada bang, Bang Pen, udah lama nunggu bang? Baru, baru, baru. Hanya cuaca bagus, seolah-olah. Bagus Sip. Ada yang lain. Sekolah. Aku, aku eh, so, oh, mereka semua di sini. Ada kakak Indah? Udah. So, so, Halo. Halo. Halo. Udah mau berangkat? Iya, bye bye. Udah. Kenapa kakak? Oh. Udah siap ci? Ini kakak. Kota, sungguh banyak pantai yang indah Batu rakit salah satu Tanjung kalian ada di mentok Laut terindah pasir berputih Kalau ikat tak gini ngok Rugilah ikat kalau dah singgah Mangkabarat Mentok sudah terkenal ke luar negeri, bedak bela juga juga jadi jadilah khas tradisi. dilupakan Bangka Barat kayak bahasa dari Tengtilang sampai ke kuku. banyak adat juga budaya mayoritas sungguh Melayu 1000 kue ada insiden salah satu tim kita Tertinggal. Bungun ini apa? Setengah tapi ada yang berlubang. Ini kita yang nih. Mau jongkok, en jongkok. Oh, taruh terang hari. ini bersihin kak. Hai. Sampai di kediaman. Rukam. Kita di Rukam. Hmm. Di salah satu uh, anggota tim touring kita. Endorse ya kak. Tim touring kita. <guruh> Bernyampe. Sekarang jam. Jumlah, ya, nah. Jam berapa ya? Jam 10 Jam ya. sepuluh. Tadi ada insiden sedikit. Salah satu peserta tim touring kita jatuh karena jalannya berlubang jadi buat teman-teman yang mau ke arah Rukem atau mau ke arah jebu pari tige agar lebih hati hati di jalan karena eh, banyak jalan berlubang, apalagi tadi baru selesai hujan <coughs> jadi lubang itu ketutup gitu jadi buat motoran bareng-bareng, rame-rame silahkan tuh jaga jarak Biar bisa membaca lepas sejalan jalan, ya itu sungguh teka jarak Dan formasinya kalau diupayakan itu nah, iya. zik-zak oh, Ya, gitu Jangan oh. jangan melulu di belakang satu, satu, oh, satu. satu perurutan gitu kan Jadi di, dipecah gitu Dipecah perurutan gitu Nah, paling penting jaga jarak Oke, sekarang sampai dirukam. di rukam Di nomor Pak Blorek, Bang Blorek istirahat sejenak ya Iya <laughs> Dan ini kakak yang tadi terjatuh, ya kakak kondisinya gimana kakak? Alhamdulillah, jadilah. Oh, yeah. semangat? semangat, semangat kakak masih Oke. semangat kakak kita yang dua ini yang terjatuh mudah-mudahan tidak ada luka yang lebih dari itu ya hai, gimana perasaannya? Alhamdulillah ini belum apa-apa loh kita baru mulai <laughs> baru sampai di situ ya. Iya. Suasana pink ya. Iya. Pink. Lihat cerah, begitu. Oh ya. Hai. Ayang. Ayo Mas ya. Kak indah Hai. Yang punya media cikar media. Iya. Jangan lupa ya. Channel Bang Pablo, Fanka, iya, yeah, di screenshot juga, yeah. screenshot, ya, <laughs> Halo Fredi. Kali ini kita berada di Kabupaten Bangka Barat, tepatnya di Batu Belimbing. Kita bersama tim Touring Bubble hari ini tepat hari 17 Agustus 2021 di hari kemerdekaan ini. Kita bersama-sama tim Touring Bubble um, mengunjungi Batu Belimbing yang ada di Bangka Barat tepatnya di desa jebu Hai. Semangat. Di jebu darat. Tapenya Desa Kelabat. hai Tuh tahu tahu tahu. Ya, mak-mak super. Hai. Mak-mak super. Hai. Sekolah. Mau juga dong. Mau dong. Lala, lanjut, lanjut. Hah? Lewat ya? Lewat. Oh gitu. Hai. Hai. Keren, keren, keren. Enggak, keren. enggak mau. <laughs> keren, keren, keren. Asik. Orang baru. Kerennya kakak. Orang, si Orang mana? Hei! Das no.